halo guys kembali lagi bersama informan biasa Beberapa kota di dunia memiliki suhu dingin yang sangat ekstrim. Meskipun begitu, kota-kota tersebut masih ditinggali oleh manusia. Sehingga menarik minat para wisatawan, entah hanya untuk berkunjung ataupun menikmati hidup di kota terdingin di dunia tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas 7 kota terdingin di dunia versi informan biasa. Nomor 7, Winnipeg, Kanada Winnipeg adalah ibu kota provinsi Manitoba, Kanada Winnipeg juga menjadi rumah bagi lebih dari 715 ribu orang dan menjadi salah satu kota besar terdingin di Amerika Utara terletak di Canadian Priores, suhu rata-rata Winnipeg yakni minus 16 derajat celcius sampai minus 22 derajat celcius kota ini terletak di padang rumput yang luas di mana tidak ada banyak penghalang alami untuk menahan dari terpaan angin yang bertiup dari kutub utara saat musim dingin sepanjang sejarahnya, kota ini telah mengalami beberapa kondisi paling mengerikan yang bisa dibayangkan suhu serendah minus 45 derajat celcius tercatat pernah terjadi pada 18 februari 1966 dan Minus -47 derajat Celcius terjadi pada 24 Desember 1879. Nomor 6 Harbin, Cina terletak di timur laut jauh Cina, Harbin adalah ibu kota provinsi Heilongjiang dan rumah bagi lebih dari 10 juta orang. Kota ini tercatat pernah menyentuh suhu minus 42 derajat celcius. Karena iklim musim dingin yang keras, kota ini sering disebut sebagai kota es. Cuaca musim dingin adalah bagian dari DNA kota ini. Karena itu setiap tahun, kota ini menjadi tuan rumah festival salju dan es internasional salah satu festival es terbesar di dunia. Biasanya, orang-orang akan memamerkan kastil beku yang indah dan menara es di festival ini. Suhu dan normal selama Januari berkisar dari minus 22 derajat Celsius sampai minus 24 derajat Celsius. Nomor 5, Yellowknife, Kanada. Di ibu wilayah barat laut Kanada ini terletak 250 mil dari selatan lingkaran Arktik. Dari 100 kota di Kanada, Yellowknife terpilih menjadi kota terdingin sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat adalah minus 50 derajat celcius. Suhu rata-rata pada bulan Januari mencapai minus 27 derajat celcius. di demikian, Yellowknife menawarkan beberapa destinasi liburan bagi para petualang. Kota ini menawarkan kegiatan mulai dari hiking di bawah matahari tengah malam, naik kereta luncur anjing, dan melihat cahaya utara aurora borealis yang indah. Yellowknife adalah kota terdingin di dunia sepanjang tahun, memiliki musim dingin terdingin, angin dingin paling ekstrim, dan musim penutup salju paling lama. Namun uniknya, Yellowknife juga menawarkan musim panas di Kanada yang paling cerah. Nomor 4. Dudinka, Rusia Dudinka merupakan kota yang berada di sepanjang sungai Yenisei di wilayah Siberia, Rusia Kota yang berpeduduk 20 ribu orang ini termasuk salah satu kota paling utara di dunia dan menghadapi kondisi musim dingin yang ekstrim. Suhu minimum harian rata-rata di bulan Januari adalah 33 derajat celcius, sedangkan suhu tingginya rata-rata mencapai 24 derajat celcius. Di kota ini saat musim panas berlangsung mereka memiliki suhu maksimum rata-rata 19 derajat celcius. Beberapa tahun yang lalu sejumlah bagian kota benar-benar membeku selama badai musim dingin yang kuat dengan suhu tercatat mencapai minus 40 derajat celcius. Nomor 3, Ulan Batar, Mongolia. Ulan Batar adalah ibu kota negara Mongolia dan merupakan kota terbesar yang memiliki 1,5 juta penduduk di Mongolia Suhu selama musim panas bisa mencapai 25 derajat celcius sedangkan kalau malam bisa mencapai 11 derajat celcius Namun ketika musim dingin tiba, ibu kota Mongolia ini mengalami titik terendah yakni minus 40 derajat celcius Ulan Batar terletak 4.400 kaki di atas permukaan laut di kaki gunung Pohkan yang merupakan taman nasional pertama di dunia Wisata musim dingin adalah bisnis yang berkembang di Mongolia dan para turis di sana akan disukui berbagai festival lokal yang unik lengkap dengan nyanyian, tarian, dan gulat. Nomor 2, Oymyakon, Rusia. Masih di Rusia nih guys, kota lainnya yang juga masuk ke dalam daftar kota terdingin di dunia Kota kecil yang berpenduduk sekitar 500 orang ini pernah mencapai suhu minus 71,2 derajat celcius Namun jangan khawatir itu terjadi pada tahun 1924 Saat ini suhu rata-rata di kota ini akan turun setidaknya hingga minus 50 derajat celcius Sebagai informasi, Oymyakon berjarak sekitar 928 km dari kota Yakut yang memakan waktu perjalanan sekitar 21 jam Uniknya, sebagian besar kamar mandi di Oymyakon berada di luar rumah karena tanahnya terlalu beku untuk pipa. Karena suhu di sana menyamai suhu freezer, pasar ikan di kota tersebut membekukan ikan dari luar. Nomor 1 Yakut Rusia Kota Yakut di wilayah Siberia adalah ibu kota Republik Sakar Rusia. Yakut terletak sekitar 280 mil selatan lingkaran Arktik yang tercatat sebagai kota tertinggi di dunia dengan suhu rendahnya yang bisa mencapai minus 70 derajat Celcius. Meskipun kondisi cuacanya buruk, populasi di kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai sekitar 300.000 jiwa. Pada bulan Januari, suhu rata-rata di Yakut bisa mencapai minus 50 derajat sampai minus 70 derajat Celcius. Diakut, semua rumah dan gedung dibangun dengan struktur seperti rumah panggung supaya suhu hangat dari dalam bangunan tidak mencairkan permafrost atau lapisan tanah beku abadi yang terdapat di seluruh wilayahnya. Pemandangan seperti museum es, kerajaan permafrost, pasar kristen, dan museum seni nasional Republik Saka menjadikan kota ini sebagai tujuan yang berharga bagi mereka yang tidak keberatan dengan hawa dinginnya.